Berhasil seperti tidak pernah kehabisan talenta pesepak bola usia belia. Terkini ada sosok bernama Hendrik Felix Moreira, pemain dari Palmeiras yang digadang-gadang bakal menjadi pemain hebat di masa depan. Meski baru berusia 15 tahun, Hendrik Felipe Moreira diakini akan menjadi kelas dunia. Berposisi penyerang, Hendrik menjadi rebutan banyak tim-tim besar Eropa. Namun di usianya yang masih 15 tahun, membuat tak satu pun klub akan dapat mengontraknya sebelum dia dewasa. FIFA tidak mengizinkan klub untuk mendapatkan layanan pemain luar negeri di bawah usia 18 tahun. Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Manchester City dikabarkan menyodorkan proposal resmi ketika bintang muda Brazil tersebut beranjak 16 tahun pada Juli. Hendrik, bernama lengkap Hendrik Felipe Moreira de Sousa, disebut sebagai talenta paling menjanjikan negeri Samba. Kemampuannya kerap disanding-sandingkan dengan striker legenda Brazil, Ronaldo dan Romario. Di Palmeiras, Moreira bertumbuh. Sekil olah bola dan visi bermainnya mulai terlatih menjadi pesepak bola hebat. Bergabung tim muda Pomaira sejak usia 10 tahun, Hendrik sejauh ini sudah mencetak 165 gol dalam 169 pertandingan. Hendrik mulai dilirik banyak klub elit Eropa sejak berpartisipasi di turnamen U20 di Brasil, yakni São Paulo Youth e Football Club 2020. Selama berlaga di sana, remaja ini mencetak 5 gol dari 5 pertandingan dan memenangkan penghargaan MVP dan gol terbaik. Selain Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan City, ada juga Real Madrid dan Barcelona siap bersaing memperebutkan remaja yang mengidolakan Cristiano Ronaldo tersebut.